Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Satrio Prasetyawan And welcome to Rio Satrio, guys Selamat malam, guys Ada yang masih kangen sama aku, nggak? Iya yeah, ada dong, pasti Nggak mungkin nggak ada, gitu loh, guys Oke, okay, so Masih ingatkah kalian dengan konten ini? Yap, pasti ada yang sudah kangen, ya Pasti Mungkin kalian nggak bisa move on dari konten-kontenku yang lama It's okay, no problem Oke, okay, seperti biasa Gua kali ini kita mencampurkan lagi guys, misoto campur dengan susu. Kali ini ini beda lagi guys. Jadi kita sekalian AC, ACMR ya. Makan. Ini aku udah nyiapin 3 misoto dalam satu ini. Besar banget nih tuh. Besar banget. Dan ku campur dengan susu. Hmm. Rasanya apakah seperti sama ya kayak kemarin ya? Oke. Okay. Jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, Jo. Sebantu support channel ini, dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Jika, ingin, jika ini video udah tembus 10.000 view, like-nya udah 200, aku bikinkan lagi. Berarti kalian kesukaannya kayak gitu. Oke, okay, aku bikinkan ASMR. Oke, okay? nah, langsung aja kita mulai ASMR-nya. Nah, wah, wow, udah siap. Gue campur. Oke gua campur Siap guys Wah siap Mie soto campur susu hmm. <tuh> tanda -tanda> Gue tambah lagi ya Oke kita mulai Mie soto campur dengan susu Kita ada kimas Makan ya a yeah. rasanya enggak berubah ya tetap tetap enak seperti dulu delicioso habis nih sama gua mulai oke oh ya kelihatan kali weh haha <laughs> jatuh untung aja aman Mau habis guys. Hmm. Data anak juga ya. Sopo soto campur dengan susu. Anak Masih kuat gak ya perku? Hmm. Hmm. Ah. Targai istirahat dulu. Beset. Ayo pikir lagi. lagi mau habis guys ayo bantu support yuk satu juta subscriber yuk ayo bantu satu juta subscriber wah habis sisa kuahnya oke okay, thank you sudah nonton video ini semoga ini bisa menggugah selera kalian dan bisa mendistract kalian untuk ayo makan yuk makan porsi makan ada untuk minuman juga ada jadi intinya kalian yeah. hmm, alhamdulillah makan itu penting guys supaya apa sih supaya nutrisi kalian protein kalian ataupun kebutuhan kalian di tubuh kalian itu akan terpenuhi guys jadi manfaatkanlah makanan guys jangan sampai kalian membuang makanan guys karena itu enggak baik banget ya kalau bisa jangan sampai sisa piring kalian oke okay? banyak orang-orang di luar sana atau keluarga kita saudara kita yang dari Afrika itu susah banget cari makan guys. Jadi, Manfaatkanlah makanan ya. Jangan dibuang, dibuang makanan, oke? Okay? Ya udah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Bantu channel ini sampai 1 juta subscriber ya. Dan nanti disclaimer, 1000 subscriber aku adakan giveaway saldo dana, guys, ya. Bantu yuk sampai 1000 subscriber yuk. Kalau bisa ini video tonton sampai 1 juta penonton. Atau bisa lebih jadi 10 juta penonton ya Like-nya ketemu ya mungkin 100 ribu kah berapa kah Langsung deh aku pikirkan giveaway-nya Gue berharap sih tahun ini bisa mendadak viral Mungkin bisa nyampe uh, 10 juta penonton dan subscriber Tiba-tiba menjadi 10 juta, juta subscriber Amin Thank you Ya udah, gue Satrio Prastiawan, pamit undur diri. See you next time, video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, goodbye.